Juga, makanya saya cek gunung sekali. Wah, oh, ada yang ikut. Oke, okay. <laughs> ya, ada yang ikut. Oke, okay, tanjakan Waduh, waduh, waduh, waduh, ya, ya. Hmm. Gas. Kenapa nah, tuh kok marah-marah dah? Cek. <laughs> Oke, okay, kita aduh, nabrak rumah orang lagi. Kita menuju ke tempat pemancingan kali ya. Aduh, jalannya bergelombang juga di sini. Kita belok, hati-hati. kita gas. Oh, udah perumahan di sini. Oke, jalannya nanjak nih, rusak nih jalannya. Woi bisa, entah tempat mancingnya di mana ya? Oh di situ ya. Ini nih tempat mancing Bang Yio, murah meriah, profit Oke, okay. hmm, sepi ya di sini. Malam-malam lagi. Nah ini nih mancing nih. Oke, kita ceritanya mancing ya. Kok ngeri ya di sini sendirian seperti gini. Malam. Jam berapa tuh? Waduh, jam 11 lewat 15 menit. Cekkan <tuk> cuma cepat lari. Halo. <tuk> Masuk YouTube benteng. Halo, halo, halo, halo. Ya, ikut loh. Ya, ikut oke. Okay, ikut dah kenceng. <laughs> <Get in. laughs> kita ke, kita bakar putih. Kita bakar putih. Kita bakar putih dulu. Ya, udah. Ya, ya, ya, ya, offset, offset, offset komputer Angel Angel 4 Angel Aduh, mobil parkir Nyangkut Nyangkut Pak Ikut ngeteng Ikut Ikut Ikut Mamen, ikut Mamen. Ikut Mamen. Nah nyangkut dah mobil lu aja disitu yaa, nah, meweng meweng <Nope. tian> meresahkan mobilnya dihapus aja dah kok <tian> ikut? Ya, bisa nggak nih? Bisa naik nggak nih? Ditutup dong jalannya. <laughs> Oke, ini kita menuju mana Waduh, knalpotnya botnya. Keluar asap ya. Baru ngeh, saya. Baru tahu. Diesel nih, bro udah motor nglawan arus Indonesia sekali. Lagi record, Bang. Iya, tahu aja deh <laughs> Masuk YouTube. Ah, <laughs> sombong. kenceng juga mobil. kenceng juga nih. Ya, ya, ya. Jadi, Pak. Karena dia jalan punya sendiri. Itu ada motor, ya, ya, ya internet. Ya, internet saya ada. Hmm. Udah. Waduh. Ya, ya hilang dia. Di mana dia? ya wes lah, cukup sekian untuk video kali ini Ini videonya rada-rada uh, Garing <gara>, Gara konsepnya, nih video iseng-iseng doang Oke deh Cukup sekian untuk video kali ini Dan saksikan terus Video di channel Anandamca Emerald Ada mobil lewat tadi <gara> Dan sampai jumpa di video yang berikutnya Terima kasih telah menonton